Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Tiler. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 Baiklah perasaan balesler dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya ada gambar spesial banget ya untuk kita semua simak Perhatikan dapat dudukan vitamin manja ketika Dede lesti dan kakak Bilar di kota Bandung ya Ini momen ketika mereka selfie nih Masya Allah luar biasa persahabat ya Pemandangan yang sangat indah yang kita lihat Mudah-mudahan selalu bahagia Selalu tentunya romantis Dan selalu memberikan kejutan Kebahagiaan untuk kita semua Amin Terlihat Dede Lesti gemes banget ya kakak Bilar pastinya Gergetan terhadap Lesti Masya Allah luar biasa pokoknya Gak ada bosan-bosannya selalu Ingin melihat kekiutan Keromantisan dari Idola kesayangan kita untuk selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar yang sangat membanggakan untuk kita semua. Diunggah oleh akun MKF, underscore Official, di sini perhatikan ada kabar gembira dan kabar bahagia untuk mini seri dengan ikhlas. Ini meraih satu nominasi, nominasi sutradara terpuji serial televisi Bobby Muriawan. Masya Allah, luar biasa, para sahabat ya! Alhamdulillah Kongrats tentunya selalu dukung karya-karya dari idola kesengan kita Ada kalimat kesen yang dituliskan Terima kasih E-Festival Film Bandung E-Forum Film Bandung Atas apresiasinya dan selamat untuk Bobby Muriawan Dan tim produksi yang terlibat Masya Allah Alhamdulillah tabarakallah. Kau ngerat terus persahabat ya. mudah-mudahan ada season kedua nih untuk mini series Kulofas dengan ikhlas Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Fiasari ada 1298 Mengatakan Masya Allah, Bismillah, semoga tahun depan KDI 2, amin Amin persahabat ya dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun siapa Akan skor bola bilar 0-1-12-2-0 Les Lalovers is the best Dan tim MKF katanya tuh Masya Allah luar biasa Dan ditunggu KDE season 2 nya Kata gak boleh gitu nih Masya Allah luar biasa bersahabat ya Pokoknya kita bangga Mudah-mudahan saja ada season 2 Dari mini miniseries Kulefas dengan ikhlas Suatu kebanggaan yang kita dapatkan Yang tentunya kita rasakan juga, para sahabat, ya. Mudah-mudahan selalu berkarya, dedek Lesi dan Kakak Bilar, dan selalu memberikan kebanggaan kejutan untuk kita semua. Untuk berikutnya, di sini ada info penting juga untuk kita semua. Diunggah lewat IGS-nya Bang Aril, ya. Jangan sampai lupa, tentu setiap hari Senin dan hari Kamis ini akan tayang. Eksklusif voles Kepoin Lesti di video.com persahabat ya Jangan sampai lupa jam 5 sore ini kita saksikan bersama-sama Mudah-mudahan saja di voles kali ini ada kejutan bahagia persahabat ya Yang kita dapatkan langsung dari idola kita perhatikan tayang hari Senin dan Kamis jam 17.00 Waktu Indonesia Barat hanya di video.com Poles Kepoin Lesti Itu di situ ada mamah Persahabatnya dan dedek Lesti Wow episode kali ini luar biasa Tentu kita menunggu kejutan Dan kabar baik Langsung diberikan oleh Idola kesayangan kita